Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kita mau jual berapa? Auto. Kalau YouTube dulu uh, ndak? Elsa lagi mau 13 R3. Masih di serba otomotif. Modal Pasumi. berapa itu? Kita hari ini mau ke Pavement. Oh, no. Waduh. Entar jual. Selamat tahu nih. Kabar teman-teman bahagia selalu dan banyak rezekinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silakan di-subscribe, like, share. Uh, Rosa tunggu uh, like-nya teman-teman. Nah, teman-teman yang mau direview showroomnya silakan hubungi channel Deros Auto atau yang punya mobil mau di kontenin boleh Semoga uh, laris manis jualannya uh, showroomnya semakin dikenal banyak orang dan lancar semua Ikutin terus kita ke Tafa Indo hari ini Ketemu sama Pak haji -nya langsung yang punya Tafa Mobilindo namanya Pak Haji Nasril ya, nah, kita ketemu Pak Hajinya ya teman-teman, ikutin terus, jangan di skip-skip, kita pengen tahu nih stoknya Pak Haji, ada berapa dan mobil apa aja yang ada, rekomendasi buat teman-teman semua, yuk ikutin. Assalamualaikum Pak Haji, salam Bu, Kenalan dulu, Baik, nah, Maaf Pak ya, Haji, ya, Derosa Ota iya, lagi iya, main nih iya, ke tempat iya, Pak Haji. Iya. Ini Tafa Mobil Indo. Iya, Tafa Mobil Indo. adanya di Palem, Palem Semi. Serba Oto, Palem Semi Karawaci. Di blok berapa, Pak Haji? Di blok 127. A1, A127. A1, Tokonya hmm. kelihatan di pinggir iya, jalan ya kalau Pak Haji. Ya. Di, dari karakteri ah. mau arah ke rumas dan ah. dari depan nampak Nampak udah tafamo ya, blindo. pokoknya jajarannya paling depan gitu. Jajarannya di paling depan ya, ya Pak Haji betul, ya. Betul, betul betul Stok Pak Haji ada berapa di sini? Ada 16an 15 16an. Ya? 16 unit nah, nah, ya kira-kira ya Pak Haji ya. Iya. Terus nomor telepon Pak Haji nih jika ada yang berminat bisa langsung hubungi Pak Haji 0812 heeh hmm? 82 heeh hmm? 83 6383. tiga hmm. ya. nanti kita tampilin juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Ya, ya. Nah, Pak Haji, kita mulai langsung aja karena stoknya banyak nih. Ya. Ada apa aja, Pak Haji? Ya, yang papa. mana dulu nih? Ya, kita mulai mobil yang murah meriah dulu. Murah meriah dulu. Ini Senia hmm. X Senia I, X XI manual 2011 2011 barangnya jos masih ori oh, siap pakai Pak siap pakai iya dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir? tidak bekas nabrak, tidak bekas nabrak, uh -huh. siap pakai siap pakai iya iya ini yang CC-nya? Uh, cc, CC uh, 1.3 yang 1.3 Pak tiga 1.300 uh. udah pakai AC udah pakai AC uh, kondisi, barangnya, kondisi barangnya uh, ori sendiri, oh, barangnya masih ori ini kilometer berapa Pak Ji? Ini kilometernya 100, 100, ribu. 100 ribuan ya, kurang lebihnya Pak Ji iya, ya. Iya. Pajaknya panjang Pak Ji? Pajaknya panjang. Panjang, hmm, pajaknya kondisinya tinggal pakai. Februari, pajaknya bulan 2 sampai tahun depan. Atas nama perorangan? Ini perorangan. perorangan. Buka harga cashnya berapa Pak Ji? Ini buka cashnya 86. 86, Ini tapi masih bisa nego Pak Ji? Bisa, kalau delapan 80. Oh, kalau kredit untuk cash kreditnya 80 ya eh? nah, nego harga nego harga nego yeah. <laughs> kalau paket kredit, kira-kira DP-nya berapa Pak Ini DP 10 bisa DP 10 juta hmm. bisa angsuran di angsuran 27 28 lah 27 atau 28 nah, selama selama 4 tahun 4 tahun hmm tapi ya, uh, dp-nya boleh paling... nego oh, dp masih bisa nego langsung ya. aja hubungin Pak Haji ya, ya Pak Haji ya langsung hubungi Pak Haji ah tokonya datang ke sini keluarga, aja harga mobil rakyat lah nah mobil tokonya um, merakyat banget ya Pak Haji ya, harga betul. murah tapi ya. mobil nggak murahan ya Pak Haji iya, ya tidak murahan. kualitasnya bintang oh. lima <laughs> kualitasnya masih bintang lima hmm. teman-teman hmm. ada lagi saya ini Pak Haji ya ada nih yang kemudian nih ini ini apa dua ribu tujuh belas arv tahun dua ribu tujuh belas ya mungkin yang, yang udah tipe, tipe Emogen, matik. Oh, matik ini, Pak Ji, ya? Iya, betul. Itu, betul. Nah. Dia pajaknya panjang juga, Pak Ji. Pajaknya pagi. panjang, Pajaknya nanti. panjang, atas nama perorangan. Perorangan. Kilometernya? Kilometernya 60-an. puluh 60 ribuan. Hah? 72 dua saya lupa. Apa itu? dua ribu. Oh, kilometernya tujuh puluh dua ribu. Harga cash nya Pak Ji? Harga case-nya 2,5 dua 2,5 Ini 2,5 kalau untuk kreditnya dua ya, empat lima, Kalau untuk paket kredit di DP berapa, Pak Didi? Ini DP tiga puluh empat puluh tiga tiga antara tiga puluh ke empat puluh, Pak Didi. Ya, angsuran lima juta, angsuran lima juta selama empat tahun, empat tahun. Oh iya, alamat STNK-nya ini, ini Tangerang, Tangerang ya. Tapi ini uh, oh. Jakarta Selatan, cuma udah dibalik nama ke Tangerang, oh, udah tangan kedua berarti? Nah, karena ya. dia di kan blok blokir. Oh, kok blokin? Iya, jadi asfalik karena... nama. Asfalik nama. Ya. Oke, okay. okay. next Kemudian, lagi, Paji. Hmm. Ini R3. R3 yang tipe apa nih, Paji? Ini tipe, tipe GX 2014, metik, warna abu -abu. Hmm. Tipe yeah. GX, yeah. matic warna abu-abu. Tipe GX, metik ya, Paji, ya? Yeah, 2014. Yeah. 2014. Yeah. Pajaknya? Pajaknya hidup, Pajaknya bulan 12. Pajaknya hidup, bulan 12. Uh, atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Alamat STNK-nya, Paji? Alamat STNK-nya ini... Um, Tangerang Kabupaten yang salah. Tangerang Kabupaten yang salah ya saya lupa ya. Ini kilometernya, kilometernya udah berapa? Kilometernya 110. 110. Ya 110 km. Nah harga kesnya nih. Pak harga kesnya 130. 130. Hmm, kalau tapi, kreditnya 125. Kalau yang untuk kredit 125. Hmm, ya. Nah kalau untuk DP kreditnya. DP, ya, hmm? nah, DP 25. Angsurannya ya, 33. DP 25. Angsurannya 36. 36 kurang ya, lebihnya tapi, lah Pak Jaya ya, sesuai dengan teman-teman juga ah, maunya berapa ah, nanti ah. yang penting mah datang aja cek unit ya, bisa ya Pak Haji ya barang bagus barang bagus uh, tes drive, test terus drive terus bawa mobil sendiri kesini boleh. bawa mobil ya selamat tes di sekitar lingkungan Palem ah, lingkungan Palem ya ah, test ah, drive ah, sini ah, boleh pokoknya iya, iya. cek unitnya iya. nego langsung sama Pak Haji datang iya. sampai jadi pokoknya iya, Pak langsung ya? jadi pokoknya langsung, <laughs> <jadi>. langsung, <jadi. laughs> langsung jadi langsung jadi pokoknya sama Pak Haji mah hmm. nggak usah khawatir ini Lippina <laughs> dua ribu udah model baru Oh, ini Livina ya. 2013 ya. yang tipe XP? Yang SP Matic 2013. Oh, Matic ya, Pak Jaya ya. uh, Pajaknya panjang, Pak Ji? Panjang panjang. Uh. Bulan? Ini bulan berapa ya? Bulan 9, eh bulan 8. Oh, panjang bulan 8 oh, panjang, panjang setahun. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya ini Kota Tangerang ini. Tangerang juga, ya, Pak Jaya Iya, Kota Tangerang uh, Alamat stnk ini... Tangerang ya? Iya, perorangan orang juga? Sama orang. Kilometernya, Pak Jaya Kilometer 100 lebih. 100, uh. kurang lebih lah 100 ribuan ya, uh, Pak Jaya uh, uh, uh. Nah, harga cash-nya kalau ini, ini harga Pak cash 115. 115. Ya. Kalau kreditnya 110. Kalau untuk paket kreditnya ah. sih 110. Ya. Nah, kalau untuk uh, DP-nya, Pak Ji? Ini DP 20 sampai 25 bisa. 20 sampai 25 ya. bisa. Ya. angsuran 32 atau 33? Eh, uh, angsurannya 15, di Iya, 13 SP. 15 pesan. Bisa. bisa. Bisa, bisa. diapot juga. Oh, berarti Tenggola. DP 15 masih bisa, bisa Pak Ji? DP 15 ah. juta masih bisa, teman-teman. Angsuran di, dua, eh, di lupa, 3, 2 koh eh 3,2 sampai 3,3. ya sampai ya. ya, ya. Selama 4 tahun selama tahun. Selam tahun. Next lagi ada lagi Pak Ada Pagi. yang ini. Ini dulu. Ini, ini ada ATV 2013. Suju Elf tahun 2013. 2013. Ah, nah, ini yang, yang tipe GX Oh tipe GX. Tipe GX manual 2013. Manual ya, ya. transmisinya. Ini dipakai untuk usaha kok. Dagang, konveksi, ya, mobilnya cukup cakep ya, tinggal dipakai. Pokoknya siap pakai, Pak Ji, iya, ya. Harganya... mesinnya masih halus, oh masih halus. Oh, pokoknya siap dijamin. pakai, teman-teman dijamin, dijamin yang pakai. untuk keluarga besar iya. juga bisa ya, Pak Ji uh... <laughs> Pajaknya bulan lima, panjang Petang. ya, Pak Ji ya. Bulan, bulan lima. lima tahun depan, tahun depan uh... platnya juga berat. Ya, ini harganya seratus delapan, seratus delapan delapan. Ini alamat STNK nya mana, Pak Ji? Alamat Bekasi. Bekasi, iya. terus kilometernya udah? Kilometernya udah 80 puluh sampai sembilan puluh. sampai sembilan puluh Nah harga cashnya Pak Ji? Ini harga cash satu delapan. Kreditnya satu Oh, kalau untuk kredit 103, tiga? Iya betul betul. tiga, masih bisa nego tapi nego. Bisa, masih bisa nego. nego itu juga. Nah kalau untuk kredit DP di DP dua DP dua juta, mm. tapi Angsuran... DP 15 bisa? Ya bisa nego dikit lah. Bisa nego dikit. Nah, <laughs> Angsuran di? Angsuran tiga dua 32 antar 33 selama empat tahun 4 tahun ini atas nama perorangan juga teman temen mobilnya masih bagus juga ibaratnya tinggal pakai catnya masih bagus catnya masih bagus pokoknya dalamnya original semua Pak? masih original semua bagus untuk keluarga besar atau untuk usaha untuk dagang juga bagus untuk dagang juga bisa ya Pak Ji ya tapi AC? AC double? udah double blower double blower teman-teman nanti kita akan tampilin interior dalamnya ya, Pak Ji ya. ya. Next lagi, Pak Ji. Ya, ini Ini oh mana? Ini 2015. Oh Dia ini, tahun universe. 2015. Nah, baru datang tapi mau dirapin dulu. Oh, ini belum dirapin, ya, baru ya. Bener, baru, baru, nah, baru datang banget ini. Baru datang banget di Nanti kita rapin lagi dah. Huh? Tapi kondisinya kita rapin, udah siap pakai nanti. Oh, nanti siap ya, pakai pokoknya iya. ya, Pak Ji oh, ya. Oh, oh. Nah, ini alamat STNK-nya mana, Pak ah, Ji? Alamatnya ya, ini. Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, nah, pajaknya, pajaknya ini panjang. panjang ya? Panjang, 11. Platnya ganjil, teman-teman. Nah, atas nama perorangan juga, Pak PT, Ji? PT. Oh, atas nama PT. Nah, bisa usaha, hemat, bbm hemat. Kondisi sekarang, kondisi BBM yang mahal, huh? cukup irit. Nah, harganya, Pak Ji? Harganya satu ratus 105 Harganya satu 105 lima. Masih bisa nego, Pak Ji, masih, masih bisa. nego. nego, ya. Pak Haji langsung. Nah, ya, satu 13 AC. Ini yang tiga ke 3 AC. Ya. Udah, AC. Udah ya. ada AC nya. Ya. Tapi oh, dalamnya original semua? Masih original nah, ori. semua. Mesin dijamin? Jamin, Ori. Uh, kalau di sini ada payment. garansi mesin? Ya tergantung. Atau? Mau ada payment garansi, bisa. Oh, bisa. Nah, kita kurang Gar garansi. Nanti. Tapi setahun nanti garansi mesin kita kasih. Oh, garansi mesin satu tahun ya. mau aja dikasih. Yang penting datang dulu Pak ya, ya. Berarti uh, serius ya Pak ya? Iya, serius. <laughs> nah, kalau untuk paket kreditnya, nih, di ini di DP berapa? Angsurannya DP lima belas bisa. DP lima belas juta. Nah, angsuran tiga tiga lima empat tahun. Empat tahun tiga tiga lima empat tahun. Nah, masih bisa nego angsuran. Masih bisa nego angsurannya juga yeah. teman teman. Yeah. Jadi Pak Haji langsung hubungin Pak yeah. Haji. Aja. Nah. Tapi nomornya dua puluh empat jam nggak Pak Haji. Dua puluh empat jam aktif. Jam aktif. <laughs> Kalaupun tidur, nanti kita bangun. Nanti <laughs> Berarti nada deringnya di paket yeah. Pak Haji. <laughs> nah, nada dering jual jual jual. <laughs> <laughs> jalan jalan jalan yeah. gitu Pak Haji. Ya. <laughs> Next nah, lagi ada nah, lagi Pak Haji. Ini khusus untuk anak muda nih bagus oh nih. ini untuk anak muda ya, nih anak muda. tahun dua ribu manual 2007 ini Iyi. apa sih pajak honda honda city honda city tahun Iyi. 2007 ribu tujuh manual atas nama perorangan juga oh, transmisinya manual Iyi. Iyi. Uh, ini pajaknya pajak hidup pajak hidup ya dia platnya ganjil ya uh, plat kota tangerang nih kota tangerang alamat s kota tangerang ya mobilnya cukup bagus pajaknya ya bulan maret 2023 Iyi. ya panjang Iyi, ya berarti ya, ini awal. ya, ya. Ini harga ketsnya pak? Harganya ketsnya tujuh delapan. Tujuh delapan. Murah banget dengan kondisi dua ribu tujuh ya. Dua ribu tujuh. Kilometernya oh. emang berapa oh. nih pak? Kilometernya sampai seratus tiga puluh an. Seratus tiga puluh an. Dua ribu tujuh. Wajar dua uh. Tapi service record ya pak? Serpih nggak, service seliok kita lama nggak pakai lagi. Oh, udah nggak pakai Nanti lagi. Tapi masih ada, ini uh. ada. Oh, semua buku-buku masih komplit uh. ya pak? Uh. ya? Uh. berarti ini masih original Mas juga ya? Masih original. Yang... Tangan pertama pak? Tangan, ya udah balik nama udah. Udah balik nama. Udah, tangan kedua. Harga cash-nya, Pak Ji? Harga cash 78. 78 masih kredit bisa nego. Masih nah, bisa. kalau untuk paket kreditnya di DP? Ini DP 15 juta. DP 15 juta 3 kredit. tahun ini. Oh, untuk ya, iya 3 tahun karena uh, tahun 2007, iya. ya, Pak Ji ya. Ini 27 angsurannya. 2,7 nah, masih bisa selama nego 3 tahun masih bisa nego juga angsurannya, Pak Ji ya. Nah, yang penting datang dulu lihat. Ah, yang penting datang dulu cek unit dulu nah, ya, Pak Ji iya, ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, baru deh kita negoin aja langsung sama Pak Ji <laughs> Next market. Ini ada si merah nih Pak Jini, Nissan hmm. Juke tahun 2012. Tahun 2012. Ya. Transmisinya? Huh? matic matic matic Iya. Atas nama perorangan ada juga. Perorangan. Atas nama perorangan. Hmm. Pajaknya juga genap. Iya. Alamat stnk N mana nih Pak? Alamat Jakarta Utara. Jakarta Utara. Hmm. Pajaknya juga panjang, panjang. teman-teman. Bulan tujuh ah. atau lima panjang. Ah. Uh, tipenya? Tipe nya? Tipe R X. R X. Iya. Wah, oh, mobilnya 2011. merah ya. siapa kah, Pak Ji siap pakai. ya? Siap pakai. Siap pakai terus nama perorangan juga ya, Pak Ji Antik. ya. Nah, kilometernya ini berapa, Pak Ji? Kilometernya 110. 110. Asli ini. Yeah. Waduh. Harga kesep, Pak Ji? 145. 145, masih bisa nego juga. Yeah, nego. Nego juga. Kalau untuk uh, di kreditnya? DP 30. DP 30. Angsuran 37. Angsuran 37 selama 4, 4 tahun. Yeah. Nah, teman-teman, nih ada si merah yang ganteng juga yeah. nih. Cocok, Cocok juga untuk yeah warga kecil bahagia, ya. <laughs> atau anak-anak muda nih yang ya, keren nih, iya, merah iya, meriah iya. katanya. Tapi ini bensinnya irit bensinnya sih? Bensinnya masuk irit ya, juga lah ah. sedeng lah. Sedeng. Karena anak -anak mobil CC yang lumayan ya. Hmm, ini CC nya berapa? lima 1.5. 1.5 ya soalnya, wah tarikannya ya. soalnya jadinya ya. ya. Next ya. lagi? Eh. Ini Innova. Oh ini Innova, nah, mobil keluarga besar nih. 2007. Tahun 2007? Iya. Ini bensin apa disini? Bensin. Oh, yang bensin. Yeah. Tipe tipenya nya Pak Ji? G. Tipe G yeah. tahun ribu Tujuh. Tujuh. Hmm. Atas nama? Pribadi. Pribadi. Hmm. Uh, itunya, Pak Ji, apa? Yeah. telapnya Kabupaten. ganjil, teman-teman. Ini atas nama perorangan. Yeah, perorangan Pajaknya panjang ya, panjang, Pak Ji? Panjang, ya? panjang, panjang. Alamat STNK-nya, Pak Ji? Tanggerang. Kep Tanggerang Kota selalu lupa sih. Ini. Tanggerang Kota. Kota-kota Tanggerang? Hah? Kota-kota Kota oh, ya, Tanggerang Kota. Hmm. Ini kilometernya berapa Pak Kilometernya 150-an lah. 150-an. Tajam. Hmm, Tapi masih worth it banget Pak Haji ya. Yeah. Pokoknya grace mobilnya juga yeah. barangnya. Teman-teman yeah. bisa ke sini hmm. cek unit test drive hmm. ya Pak Haji ya. Silakan, nanti. Silahkan Pak Haji terbuka lebar eee. Silahkan datang Nah harga cash ya, Pak Haji? rp 120. Iya mm, Masih nah, bisa nego? Nego dikit Nego dikit eee. Nah kalau untuk paket kreditnya di DP? Di DP 100 Kalau nah, rp dia DP-nya Rp30.000.000 DP-nya rp juta eee. ya Kurang eee. lebih ya Pak Haji Tapi kalau mengenai DP bisa dibicarakan lagi ya Pak Haji Kalau datang ke sini yang penting Ia. Pak Haji ya Yang penting datang lihat sini Datang sini lihat langsung Pak haji baik hati nih Pak Makanya Angsuran aja masih bisa dikurangin ya Pak iya, Ji ya iya, iya, iya. Maksudnya dinego iya. Nah tadi uh, DP 30 juta angsuran di? Itu angsuran 32-33 32-33 hmm. selama 4, 4 tahun, tahun. Hmm. 4 tahun. Langsung datang aja langsung ke Tafa Mobilindo nih Tafa Mobilindo nanti kita bisa bicarakan masalah DP, masalah angsuran nah, ya, Cek masalah unit ya Pak Ji ya. langsung jadi Di sini cek unitnya juga banyak ya Pak ya, Ji Bagaimana nah. mau pilihannya yang mana ya Pak Ji ya, ya, ya, ya? teman-teman, <laughs> ya, ya, ya. ada lagi Pak Cik? Nah. ada lagi, mau di dalam atau di luar dulu ya ini Grand Max minibus 2012 oh ini Grand Max minibus 2012 tadi juga di depan Grandmac 2012 yang baru datang ya? ya. tahun 2015 eh? tahun muda, uh -huh. ini tahunnya sedang, 2012 2012, tapi ya. ini udah siap pakai malah Pak siap pakai, Pak Ji? dijual langsung udah mulus sih Pak ya tahun dua ribu dua belas. nah ya. pajaknya pak ji? pajaknya panjang. bulan sepuluh panjang, panjang ya atas nama apa orangnya? nama ini nama pt. oh nama pt. Ya. alamatnya pak ji alamatnya? Alamat jakarta barat. jakarta barat. Ya. tapi kilometernya apa? Kilometer kilometernya berapa sembilan puluh ya? ah? seratus lima ya? puluh lupa saya. nah harga cashnya pak ji? harga cash delapan puluh delapan. juta ya. nah. masih bisa nego itu. nego tipis. nego tipis. <laughs> nah kalau untuk paket kreditnya di dp? Itu di dp lima belas bisa. dp lima nah, belas asuran bisa. asuransi lima lima puluh. Angsuran dua dua lima puluh selama empat tahun. Teman-teman ya. oh. yang cari lagi mobil ini, hmm. bensinnya irit uh. ya, Pak Haji? Ya, ya. Uh. ini yang berapa cc? Satu tiga AC, satu tiga uh. uh, iya. uh. oh, yang udah AC juga. Oh, satu tiga yang udah AC juga. Oke, teman-teman, kalau untuk cek unit uh. apa cari-cari mobil ini, banyak mobil yang uh. uh, merakyat banget yeah. ya, Pak Haji? Ya, nggak boleh dijamin, nggak boleh nganggap, menengah kata sudah. Kalau yang mewah-mewah mau -mewah banyak ya Pak Haji ya? ya, banyak. Yang begini yang langka nih. <laughs> Dipakai untuk kondangan juga. Bisa. bisa untuk, untuk usaha tuh bisa sana, usaha-usaha nih. Baratnya, penting bisa nggak kehujanan. Nah, yang penting nggak kehujanan. Iya. Yang penting juga bensinnya Pak bensin. Haji. kemana mana, -mana bensin itu, Ini bensinnya irit. Irit nah, banget ya. Pantat banget. Jadi sangat untuk usaha irit. pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan Iya, kurang ya? di 15 juta sudah hmm. bisa pakai untuk usaha. Oh, untuk travel juga iya, bisa. bisa ya, Pak Haji. Ya Penting datang dulu masalah harga di oh, nego. Oh, masalah da datang dulu yang penting. Ya. Tapi data dibantu ya, Pak Haji. Data dibantu. Data dibantu sama Pak Haji langsung. Oh, ya. Mau data apapun bisa. Oh, data boleh bisa, tapi datang dulu langsung ke sini nah, ya, Pak Haji. Masalah ya. rumahnya jelas. Kalau <laughs> <Masalah laughs> rumahnya <gak> jelas ya. Masalah rumahnya enggak jelas. Ada lagi, Pak Haji? Ada pickup nih 2000. Ada pick, up nih, dua oh, minggu... pick up nih. Ini mobil batu saja juga nih kayaknya. <laughs> 2014 ACPS pick up. Oh ini pick up. Iya ACPS. A postering. Oh oh udah postering. Beratnya kalau buat mobil hmm? ada barang ada angkutan itu barangnya cukup. Pinggan enggak ada, berat enggak ada, berat. ringan oh, itu berat. ringan enggak ada, enggak ada, enggak ada, ini, ini 15 ACPS ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, barang enggak uh, ada, Bagus ya, Pak ya. Ini tinggal pakai barangnya udah Ini siap pakai ya, Pak Gia. Banyak tebel. Ba banyak masih tebel ya, Pak Gia. Kan? Ini uh, pelatnya ganjil ya, Pak Gia. Ya, pelatnya ganjil. Alamat stnk nya mana ini nih? alamat stnk nya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya, Jakarta, ya, Jakarta Barat. Tinggal pakai aja. Pajaknya pa udah panjang ya, Pak Gia. Iya, panjang. Pokoknya so, ini siap pakai yang buat usaha nih, untuk ngangkut-ngangkut. Galon biasanya nih, Pak Gia. Wah, galon. Bawa usaha. Bahan sembako pun Bawang, bawa sembako. beras. Oh, bawa tinggal banget. diangkat. Orang pun bisa diangkat di sini. Iya. <sukur> ya. ya. ya, ya. <sukur> orang pun bisa orang diangkat di. Proyek-proyek kan pada <slur> pakai juga. Orang belakang semuanya ke barang. <sukur> nah, harga, -harga cash-nya ini berapa, Pak Ji? Harga cash-nya ini di uh, 87. 87 juta Hah. tapi masih bisa, ah, bisa nego. Kalau kreditnya 82. Kalau kreditnya 82. Ya. Nah, kalau untuk Paket kreditnya kira-kira di DP ini berapa? Ini di DP15 bisa. DP15 bisa. 3 tahun, ansurannya 2,9. angsurannya 2,9 ya. selama tahun. 3 ya. tahun. Ya. Itu ya. yang 3 tahun ya Pak ya. Ji ya. ya. Mobil lo, pokoknya siap pakai, hmm. dijamin di sini juga. Tinggal, tinggal jalan. Tinggal jalan, nggak bekas nabrak, nggak uh, bekas lanjir. Uh, pokoknya mesin garansi uh, ya Pak uh, Ji ya. Oke. Uh, nah. oke okay. okay, Luxio ini 2013 X, tipe tanpa yang tinggi. Oh ini tipe Paling tinggi. Iya, paling tinggi. Luxio 2013, belas. manual. Paling tinggi 2013. 2013. Uh, panjang panjang. Pajaknya panjang ini juga apa dia? panjang. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Platnya juga ganjil. Ya. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya nih dikasih ke ya Depok. Oh, Depok. Uh, Kilometernya Depok. berapa ini Kilometer ini Seratus dua puluh 120. salah. Kan, Seratus ya, dua puluh. Tapi ini udah di DP. Udah kali? di DP. Udah di DP, oh, uh, tapi nggak ada kemungkinan kalau ya, ada teman. Nanti ada bang. Atau... Kita selalu ada stok luxio nanti. Ada stok luxio nya. Ya, karena nanti. favorit luxio cukup banyak pencari peminatnya. Oh iya peminatnya luxio ya, karena ini aja udah ini. kemarin udah hanya nanya berapa orang kita pending itu karena udah diambil orang. Udah diambil orang. Ya udah banyak banyak kena yeah. juga ya. kira-kira harganya berapa Pak Ji? Ini harga kita jual 126. 126 gitu. Yeah, Om nya hmm? 26, kalau kredit 120. 120 di yeah. paket kredit Pak Ji. Ini DP berapa? Ini DP 20 25. 20 25 yeah, 3383 selama 4 tahun. Oh, 3383 selama 4 tahun. Yeah, yeah. Wah, teman-teman, di sini banyak mobil-mobil yang dicari-cari nih, kayaknya hmm. nih mobil-mobil keluarga yeah, yeah. Uh, yang murah tapi gak murahan, yeah, ya Pak Jaya. bensinnya itu irit, ya Pak Jaya. Yeah, nah. Ibaratnya mobil untuk keluarga bisa. keluarga untuk bisa, bisa Keluarga bisa buat bisa. Jadi, usaha-usaha bisa, ya. Apalagi ini modelnya tipe seperti Alphard, oh, Alphard yeah. untuk merakyat kecil, akhirnya, <laughs> <laughs> tapi keluarga besar, keluarga ya Pak Jaya, keluarga ya. besar. <laughs> Oke, apalagi itu ada satu lagi, gak apa-apa, satu lagi, aja, ya. <laughs> Panter 2006. Oh, juga ya, Pak Iya, Panther spesial solar ini. Oh, ini solar bensinnya? Ya, iya, ini untuk proyek, untuk kegiatan untuk proyek usaha. Ya, hmm. nah, jadi, ibaratnya bisa menghemat untuk biaya operasional perusahaan yang membutuhkan operasi untuk kegiatan di lapangan. Oh, kegiatan gelapangan. Nah, ini tahun 2006. Tahun 2006. Nah, 2006, ini harganya 60 juta cash. Ini cashnya 60 juta, Pak Iya, Tapi barang bagus. Tapi 2006 ini nggak ada paket-paket kreditnya? Ini ada, ada cuma ya. Oh agak besar DP-nya Jadi 3 tahun bisa cuma posisinya ya DP-nya harus 20-an lah. 20-an. Iya. Tapi kalau memang lebih kalau enaknya, enak, enak kes kes ya. enakannya cash ya, ya. Cash-nya 60 juta masih bisa nego ini. Masih bisa nego, iya. teman teman A -a -a. Okay. Ini kondisinya siap pakai ya, Pak Di. Siap, siap pakai ya yeah. semuanya. Dalam main tokonya untuk usaha ya, Pak Di ya. Iya. Untuk usaha ini tokonya siap pakai, teman-teman. Pajaknya panjang juga. Panjang, panjang. Pajaknya panjang juga, ini pakai. siap pakai, soalnya yeah. tapi mesin dijamin juga jamin, ya, bagus. Ya. jamin bagus barangnya. Solar, kan ini jika Solar. Jika. Ini cukup untuk operasional. Field oh. okay. extril. Oh ini extril. 2006. Ah. Warna hijau ya Pak Ji ya? Warna, warna tentara. Warna tentara ini. Jadi nih. bagi mereka yang mau ada jiwa tentara, <laughs> yang sikap militer, silakan hubungin mobil ini. Silakan. Ya, mobil siap ya pakai. Siap pakai, ya, pokoknya. Tidak perlu cat, -cat lagi, uh -huh. mobil ini masih ori. Masih ori. Warna ini tipenya apa ini ya Pak Ji? Tipe ini XT. XT? Iya. Tahun 2006? Iya. Tahun... Pajaknya Pajak -pajak. panjang, bulan Pajak. 7. Ini alamat stnk nya uh, Jakarta. Jakarta? Iya. Jakarta kota, kota kan? di kota kota Tangerang kota Tangerang udah balik nama kota Tangerang dulu oh, Jakarta dulunya Jakarta ah. udah dibalik nama ini harganya cashnya tujuh puluh juta cashnya tujuh puluh juta ya, tujuh puluh juta juga masih bisa kurang ya Pak Haji ya kurang dikit kurang dikit ya. <laughs> maunya kurang nih di ya, Pak Haji ya. nggak apa-apa nggak kan apa-apa sih nawar kan untuk teman-teman saya subscribe Oto datang langsung ke sini ya, ya. pokoknya Pak Haji Ya, kan? Kasih harga terbaik ya, ya. Pak Haji Nah, kepuasan konsumen itu nomor satu Pak ya. Haji tuh. Iya, oke. Ya. Eh. Nah, kalau untuk paket kredit bisa ini Pak Bisa kredit, 3 tahun. 3 tahun di ya. DP? Ini DP 25. 25. Hmm. Hmm. Ya, jadi kondisinya kita kalau memang ya, datang aja ke Lava Mobilindo, hmm. nanti kita bisa masih nego masalah harga nah, masalah sama harga, harga kredit. Ya. Pokoknya kita jamin teman-teman datang ]nya. aja langsung, ya. nah. nego langsung sama Pak Haji. Iya, oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Uh, abis ini ada lagi, Pak. Enggak, ada, mobil masih ada di bengkel tiga lagi. Nanti oh, di bengkel di reparasi tiga lagi. Masih ada mobilio, sama nah. remex, sama uh, city. Ya, dari uh, kalau ada yang mau cari-cari unit, bisa langsung tanya-tanya Pak Aju. Yeah. Kalau boleh, misalnya yeah. pengen tanya stoknya ada apa. Yeah. Yeah. Silakan ya, Pak Aju. Yeah. Ya. Teleponnya 24 jam yeah. pokoknya. Yeah. Ya, Pak Aju. Ya. Yeah. On time. Oke. Yeah. Oke, okay. <laughs> okay. sekian dari Rosa uh, untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rosa Auto. Iya, iya, iya, iya,